Jangan menangis malam ini. Oke, okay, kembali lagi di Catatan Kaki Podcast Man. Kau udah kedatangan musisi lokal terhits Man. Wah. Wow. <laughs> Siapakah dia? Itu adalah Brigotero. Yeah, iya, Gimana kabarnya, Blit? Ya yeah, baik baik kita kenapa ngundang beliau ya kan backgroundnya beliau ini <tuk> adalah musisi musisi apa pak? iyalah <tuk> secara ini Bligus siapa yang nggak tahu Bligus nah, kan iya. Bligus uh, kegiatan sekarang nih ngapain aja ya selama pandemi okay, ya selama pandemi ini kebetulan uh, fokus di YouTube oh, oh YouTube di, iya. di okay. sebelum pandemi jadi tiap malam biasanya ya ini tiap malam biasanya nyanyi di hotel-hotel ada pandemi seperti uh -uh. ini kondisinya jadi ya hotel tutup ya fakta yeah. kita <tuk> <tuk> harus memutar otak lagi ya Oh, hmm. nah, iya. bener dia musiber pak apa tuh musisi youtuber tapi <laughs> dulu tuh saya kenal beli Peron ini dari dulu berkecimpung di dunia musisi tapi di, di Jemberana ya beli ya iya yeah. ini baru booming baru booming di Bali lah ya baru booming tuh dua tiga tahun belakangan ya nggak kita tidak pernah terlepas dari yang namanya proses ya oh, oh ya iya bener keras, Jadi... ya sekarang lagu-lagu yang justru uh, saya cover atau saya ciptakan itu genre-nya pop tapi pop. jujur aslinya saya bukan penyanyi pop oh, penyanyi aslinya pop. saya penyanyi metal melodic core wow. <laughs> hanya krim dia iya waww sekrim dan nge-groll biasanya dulu, <laughs> dulu. cuma sekarang udah enggak oh. uh. dulu bawaannya lagu-lagu yang kalau di Bali, Skeroban oh. Sampur Tiwan lah Eee, sang porti wangi for my valentine. Oh, oh wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, banyak yang tahu dari sisi luar beli Gus Iya ya kita nah, di sini ya. tuh untuk mengulik iya. gitu loh iya. pak, ya Ah beli nih as asli mana Jemberana atau asli Jemberan asli, asli Jemberana. orang Jemberana Oh wow. hmm. cuman dulu suka merantau kurang hmm. lebih 10 tahunan lah merantau Oh berarti dulu dari Denpasar pasar merantau apa kemana uh, Bukan uh, merantau ke Singaraja kemudian huh? setelah itu lanjut ke Surabaya Oh gitu. dia melangguana -melang pak. Iya, pak Mencari gini Awal jadi diri <laughs> Akhirnya dia ketemu dengan suara pop dia. <laughs> Oh, Berapa bersaudara Gus? Saya tiga dia bersaudara Gus. Ya, anak paling Pertama Anak pertama oh, Terus ya. adik-adiknya musisi semua? Eh, bukan oh. Jadi kita dari keluarga atlet ya. Oh, oh atlet. iya itu kita bahas pak. Wow. Di dulu saya dan adik saya itu terjun di dunia olahraga. Uh, saya kebetulan atlet tenis meja dan adik saya atlet bulu tangkis. Pension lah. Oh, iya. <laughs> iya, iya, iya. <laughs> saya gantung bed adik, gantung raket. Oh iya. iya. Mungkin beli bisa nggak main tenis meja kayak yang di apa pak Facebook? <laughs> Jauh <Meja laughs> <itu> <laughs> ya. Editan enggak? <laughs> Biasanya kalau atlet tenis meja men, A -a -a. kalau tos gitu enggak gini, Pak. Gimana? A -a -a. Oh, iya. <laughs> backhand, Pak. <laughs> beligus kuliah? Kuliah. Iya iya, dulu sempat kuliah S1 di Singaraja ngambil A -a. jurusan olahraga, olahraga. biar sesuai dengan basicnya yaitu iya, iya. olahraga. Uh, S1 di Undiksa, uh -uh. di Singaraja, kemudian okay. tahun 2011 lanjut S2 di Surabaya. Sekarang jadi Sekarang kerja di kerja di ya. Dinas olahraga. Bukan. Oh, okay. <laughs> <laughs> ya siapa Jadi tahu Pak ya. Iya ya semacam Guru lah oh. guru di perguruan tinggi Oh, oh. Gigi <laughs> Giosen <laughs> Beliau adalah dosen ya Teman-teman yeah, yeah. semua Bagi yang belum tahu Kan yeah. padahal jauh nih Pan hmm. Atlet I Iya kenapa bisa ke Ke musik ke Musisi gitu. beliau Cuka nyanyi sih Dari Dari Dari dulu ya Udah, hmm. udah lama Cuman hmm. Waktu itu Saya berprinsip Sebelum saya menemukan uh, Apa namanya Satu tujuan Apa yeah. yang saya cari Saya tidak akan ber berhenti Wih. Dulu saya menekuni ya olahraga tenis meja saya tekunin sampai berhasil mencapai prestasi sampai di tingkat nasional. Wow. Setelah wow. itu setelah tercapai saya berhenti saya pensiun. Hmm. Saya coba untuk menggali di menggali potensi di dunia musik. Oh. Gitu. Berawal okay. dari ya sekedar iseng-iseng lah oh. sekedar hobi menciptakan lagu nah. cuman kelamaan-kelamaan kok lo kok enak, ko enak. hahaha <laughs> keterusan <laughs> dia iya liat, iya kok enak hahaha <laughs> <laughs> <laughs> soalnya kalau apa ya orang yang pinter untuk mengolah suara atau penyanyi tuh kan biasanya tuh banyak yang de deketin bener iya <laughs> ngerti gak maksudnya ya, hype gitu kan, iya, pak. famous iya, gitu iya. apalagi cewek-cewek iya. pak <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ini berapa cewek <laughs> <laughs> <laughs> berarti dari, dari kapan suka musik berikutnya dari kuliah mungkin atau suka musik sih udah dari SD malahan jadi hmm. waktu oh. SD udah ikut-ikut apa kayak kayak lomba kur itu oh lomba kur, lomba kur. oh lomba paduan suara paduan ya. Suara, oh, ya. Paduan ya, suara ya paduan suara ya kemudian lomba puisi dan lain sebagainya hmm. cuman belajar main gitarnya itu dari SMA ya agak telat sih memang cuman ya, ya. ya baru baru kepengen aja belajar waktu ya, SMA eh. gitu belajar menciptakan lagu saat kuliah Oh, saat, kuliah. Oh, saat kuliah. Nah, itu unik, Pak. Biasanya hmm. orang mencipta lagu tuh dari peristiwa apa itu beli kalau nah, tahu. Iya. Nah, itu Maksimu boleh tahu sih? Ya, ada kekecewaan <laughs> di belakangnya misalnya. Kalian kok paranormal ya? <laughs> <laughs> Enggak, kita tuh new normal, Pak. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi nah, awal nyiptain lagu 2000 berapa? 2011. 2011. Judulnya 2011. lagu yang pertama yang saya ciptakan itu Jangan Menangis Malam Ini. Nah, wow. itu dalam banget. Itu udah dalam banget. banget sini Ayuh. Sumpah itu lagu galau banget ya. Itu cerita tentang apa? Jujur It, iya, itu cerita tentang kisah hidup saya Oh iya Oh kisah hidup iya. Ya itu tentang uh, apa kehidupan apa tentang percintaan? Ya tentang cinta lah Percinta. Jangan menangis, Jangan malam, menangis ini ya. malam ini ya Besok oh, iya. boleh <laughs> iya <tuk> bener, malam ini, makanya harus diputar setiap hari makanya <tuk> <Tentakan> itu <tuk> tentang asmara pak Benar, berarti dia tuh banyak liku-liku asmaranya dulu pak ya. nah maka dari itu gak <tuk> ya, ulik dong <tuk> itu pasti ada gini dong ada suatu peristiwa, peristiwa iya, dong pak iya Gus. berat <tuk> <tuk> <tuk> harus mengulik masa lalu iya benar. jadi, singkatnya gini ya. waktu itu, ini cuman cerita Imajinasi ditambah dengan realitas oh, okay. Jadi waktu itu Saya tamat S1 Kemudian lanjut kuliah S2 di Surabaya uh -huh. Kebetulan punya Pacar, pacar, di sini disini, saya harus meninggalkan dia untuk studi. Muncullah itu judul pertama itu jangan menangis malam ini ya hmm. karena saya harus meninggalkan dia. Oh di iya. Satu malam sebelum saya pergi saya ingin kita bertemu, ah. mencurahkan semuanya. Iya. Nah, And... kok jadi curhat. Ya? <laughs> Padahal nadanya iya. bisa diginiin pak. Ya dulu aku ini pasangan saya ini terus mau studi. Padahal bisa gitu dia dia menalami. <laughs> Soalnya itu best on story nih. <susur> iya. Mas gitu. Iya. Iya. Berarti melepaskan. Iya. Terakhir itu beli ngapain yeah. aja beli Semana menghabiskan malam waktu itu Di <laughs> <seri> otel <sore laughs> Sampai <laughs> <laughs> Sampai besok paginya yeah. oh, oh Karena besok siangnya saya harus Udah berangkat ke sana ya? Ke hmm. Surabaya untuk melanjutkan study Oke okay. mm -hmm. Terus saya teringat dengan lagu Romai Rama apa, apa itu, apa? apa itu Malam ini Malam <laughs> <laughs> Saya baru tahu Anda suka romak irama ya. pak. Gimana lagunya, Beli? Jangan menangis malam ini Hah. Jangan menangis malam ini Meski nanti ku tak di sini Jangan menangis malam ini <laughs> enak tuh sumpah. <laughs> saya dengar di sini merdu Pak. <laughs> itu lagu emang. pertama, video klip pertama juga yang Oh, udah banyak ah, punya video. Ya, iya, punya. Tentunya kita kalau mengawali sesuatu pasti mm -mm. agak sulit ya. Iya, benar benar, benar, benar, benar, Belajar benar. acting, belajar mm -hmm. buat lagu, belajar terlihat di depan kamera ya. Mm. Namanya juga The First. Tapi kita masuk ke ini, Pak. Poin selanjutnya, Pak. Apa? Itu? Jadi pertama aku denger kata Gus Veron, uh -uh. itu kayak ada embel-embel di belakangnya tuh Demi jembrana. Aduh ya ah, itu. Waduh, gitu. Oh iya siapa yang enggak tahu lagu demi ya, jembrana ya? Itu yang Ya saya kan orang-orang stranger di sini. Wah demi jembrana gitu. Aku kan ya stalking dong. Iya. Ternyata iya. di samping saya adalah penyanyinya men. Iya. <laughs> <laughs> Boleh beli ceritakan, beli. Uh, background atau cerita di balik lagu Demi Jembrana iya. Jadi sebelum lagu Demi Jembrana itu Saya punya satu inisiatif untuk membuat lagu untuk daerah Jembrana Ketika okay. saya selesai kuliah S2 di Surabaya Oke okay. Saya membuat lagu dengan inisiatif sendiri Judulnya Semangat Jembrana Semangat Jembrana Oh semangat Jembrana. Oh. Sebelum demi Jembrana saya buat lagu judulnya Semangat Jembrana. Oke. Okay. Uh. Itu dengan satu harapan bahwa ketika masyarakat Jembrana uh, mendengar lagu ini, uh, melihat video klip ini, masyarakat Jembrana bisa termotivasi untuk tetap semangat uh, berbagai macam profesi untuk tetap semangat membangun daerah Jembrana. Iya, yeah, iya yeah, benar benar. Nah, ketika Uh, video klip dan lagu itu sudah di launching yeah. tiga bulan kemudian bapak wakil bupati Jemberana bapak Made Kembang Hartawan langsung menghubungi saya beliau mengatakan bahwa uh, mohon untuk dibuatkan lagu demi Jemberana oh jadi yeah, yeah. lagu demi Jemberana ini slogannya itu murni uh, dari. dari bapak, bapak. wakil oke okay. Bapak Made Kembang Hartawan. Jadi murni nah, karena beliau punya slogan demi Jembrana. Kemudian beliau uh, menugaskan kepada saya untuk membuat lagu dan video klip demi Jembrana gitu. Hmm. Oke, saya buatkan lirik, saya buatkan nada, lagunya sudah jadi, kemudian kita buatkan video klip. Kalau bicara masalah video klipnya, ini waduh, ini penggarapannya Gimana, hampir ini? dua bulan, loh, bro! Wow, <laughs> hampir dua <laughs> bulan! Wow, ya, di sana kelihatan banyak yang begini. Iya, ya iya, banyak okay. gini. Jadi, dari TNI. kita konsep itu hampir dua bulan sampai uh. endingnya, kemudian editing hmm. hampir dua bulan, karena okay. yang sulit itu kita membuat ending klipnya. Karena di ending klipnya itu kita masukkan kan? ya, kan? menggabungkan berbagai elemen masyarakat. Ya, oh, ya, baik ya. itu dari petani, hmm. kemudian uh, nelayan. guru, nelayan, ya. dan lain sebagainya, sampai ke jenjang atas, elemen atas, sampai ke pejabat, itu kita kumpulkan. Nah, mengumpulkan inilah yang sangat susah. Iya, iya, benar. Jadi, itu merupakan salah satu video klip. Katakanlah, video klip terbesar yang pernah saya buat ya, dengan ya, ya. kru saya, Arkreasi. Hmm. Resi. <laughs> ya. <laughs> Oh ya, ini ini ini menarik nih, Beli. Uh, untuk konsepnya tuh itu dari Belinya sendiri atau dari? Jadi kalau masalah uh, lagu dulu ya, sebelum yeah, yeah. Ke kita baca, uh, bahas masalah konsep video klip. Yeah. Kalau lagu saya murni buat lirik huh? sendiri, kemudian saya buat nada, kemudian saya rekaman. Oke. Okay. Setelah itu saya tawarkan, saya apa namanya, saya perbincangkan Harus sama Pak Beli. Diajukan. Iya diajukan. diajukan. Kemudian bapaknya mendengar langsung ada beberapa lirik yang yang Harus bapaknya diganti. Uh, mengganti oh dari bapak langsung ya cuman dua kata yang diganti oh. cuman dua kata yang bapak request hmm. ya udah saya masukkan lirik yang bapak request saya rekaman lagi ya udah selesai nah sekarang kita ngomongin masalah video klipnya konsepnya Kita <laughs> tawarkan konsep sama uh, bapak wakil hmm. sama kru juga jadi uh, kita padukan dari saya kemudian dari uh, videographer saya yeah. kemudian ditambah dengan konsep dari bapak, bapak cuman kalau masalah Uh, ending tipenya itu itu dari saya dan dan kru Oh yeah. ya iya. kreasi uh -huh. jadi saya tawarkan itu Pak Bagaimana kalau konsepnya seperti ini mm -hmm. kemudian Bapaknya kebetulan waktu itu menyetujui mm -hmm. Ya udah silahkan digarap dua bulan kurang dua bulan kurang yeah. nah, akhirnya jadilah yeah. video videoclip itu video klip demi jembrana. Yeah. <laughs> oh tapi ternyata Pak Kembang tuh boleh kita ajak collab Iya. Kan? <laughs> maksud dari segi <laughs> lagu aja bisa. Iya, berarti Bapak Kembang tuh uh, mendukung kreativitas. Iya. Mungkin nanti lebih apa? Lebih jelasnya beliau bisa diundang. Iya. Oh iya. Maksudnya Ini Bapak Wakil, Bapak, Bapak Made Kembang Hartawan bisa diundang <tuh> di sini. <dunia. tuh> Ini gini ngomong-ngomong beliau Beli, Beligus ini kan Udah lama berkecimpung Di industri musik Jemberana kan Saya punya pertanyaan gini nih Beligus Kenapa sih musisi Jemberana tuh sulit Sulit berkembang di provinsi Khususnya uh, Lain halnya dengan Bayu Kawi Kayak gitu Lolot uh, Triple A Itu kok kenapa cepet Kenapa kita itu Kok ada yang musisi Jemberana Yang terkenal gitu loh Itu gimana Menanggapi itu Ya Bligus? perspektif dari Kalau menurut pandangan saya sendiri uh -huh. Segala sesuatu Gak ada yang instan ya iyi, Oh iya oh, benar, benar Semua benar uh -huh. tergantung Seberapa besar yang kita korbankan Seberapa yeah. besar Yang kita lakukan uh, uh, yeah. benar. Semakin besar pengorbanan Otomatis kita dapat Sesuatu yang lebih besar juga gitu. yeah, yeah, yeah. Uh, Yang saya lihat itu Kalau masalah kualitas Kita di musisi Jembrana Berani diadu Iya yeah, oh, yeah. benar Bukannya sombong, bukan <laughs> sombong yeah, ya. benar, benar benar Cuman kenapa kita Apa namanya Bukan gak bisa booming sih Sekarang Made Gimbal Sudah booming sekali Iya yeah, oh, yeah. Dimana-mana yes. nah. sudah lagu Made Gimbal Sekarang nah, Makanya saya salut dengan uh, Made Gimbal mm -hmm. Sangat salut sekali Lagu-lagunya sudah membuming, cuman masalahnya apa namanya? Kita harus memang betul-betul press ke masalah publikasi. Oh, publikasinya, yeah. uh. publikasi dalam artian ya, kita buat video klip, kita share kemana, ke balik TV, atau ke... Ke media sosial yang lainnya uh -huh. Kayak di Facebook dan lain sebagainya Itu satu Yang kedua mungkin dari segi materi lagu oh, Made okay. Gimbal jujur saya akui materi lagunya luar biasa Liriknya sangat jenaka dan sangat isi listening Oh iya iya, iya. benar ya, Sekali bener. didengar udah Udah wah ya, udah nyantol udah nyantol langsung iya, iya, iya, Itu iya. yang dicari sama masyarakat Kalau oh, menurut pandangan saya okay. Jadi lagu Made Gimbal sekarang udah bisa berbicara di, di, di Bali Bahkan waktu kemarin Satu tahun yang lalu mm -hmm. Itu ada anugerah musik Bali Itu Made Gimbal dapat Kalau tidak salah yaitu Itu penganugerahan Sebagai salah satu Album yang terfavorit Luar biasa ya, ya, Sangat bener. luar biasa Terfavorit itu Di Bali ada anugerah musik Bali namanya ya, ya, Kalau di Indonesia ada kayak Grammy World Iya ya, Grammy Award kaya ya, Kayak ya. seperti itulah <laughs> Makanya seperti yang saya katakan tadi Kalau kita berbicara masalah kill Masalah hmm. uh, kualitas Sebenarnya musik itu nggak pantas untuk diadu uh, uh, ya, bener, Karena bener. setiap musik punya penikmatnya tersendiri ya, ya. Setuju setuju, kan? ya, setuju. Sama serius. dengan Made Gimbal ya, ya. Dia ya. mengusung genre agak reggae ya, Jadi ya, ya. ada Uh, ada penikmatnya Penikmatnya Kemudian ada yang lain Mr. Ryan Sekarang dia sudah ke Pop Dude Artinya oh, yeah, Dangdut nah <laughs> <laughs> <laughs> Penikmatnya juga banyak sekali <laughs> ya, banyak, Luar banyak. biasa Benar, benar. <laughs> dia Ada yang lain Fana Kemudian uh, Teman-teman yang lain Kayak Exo Kadal Dia memang yeah. ke rock sekarang Wow, Sekarang udah jarang Yang di, di Apa Di Jemberana ada rock Sekarang dia muncul Konsisten Exo Kadal uh, Luar uh, biasa Makanya kali lagi Kalau kita mengadu musik Itu salah besar benar. Yang harus kita lakukan adalah Menikmati musik, musik Iya bener-bener gitu. Beligus ini kan udah Melalang buana di Permusikan Jemrana Atau di Bali ya Ada gak saran untuk teman temen Atau adik-adik Yang mau masuk ke dunia musik Apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu? Selain suara bagus lah <tuk> iya. Apakah lirik berpengaruh Apa bahasa juga Micaplaga di Bengkola Apa gimana <tuk> <tuk> Iya <tuk> <tuk> kan Siapa tau bahasa negara dipanggara. Oh iya iya Kijo Iban Kan gak tahu kita Gimana Beligus Trik trip apa gitu sorry ya bukan bermaksud menggurui iya, ya saya ya, benar, benar. juga masih sharing. Uh, ya sharing kita iya. juga masih perlu banyak belajar iya. saya juga dapat ilmu dari teman-teman musisi di Denpasar kemudian teman-teman musisi di Jakarta iya, iya. sempat kemarin saya belajar ke sana juga iya, iya. walaupun hanya beberapa bulan yang terpenting itu yang pertama materi lagu iya. oh materi lagu Berkaitan, kalau kita berbicara materi lagu, kita ber berkaitan ngomongin masalah uh, lirik. Jadi, oh, isi listening lah dulu. Oh, iya, Itu iya. yang pertama. Uh -uh. Yang kedua, ya, ini yang kadang-kala susah untuk dilakukan, yaitu konsistensi. Oh, konsistensi uh, berkarya, iya. terkadang ada beberapa musisi yang sekarang dia menggebu-gebu untuk membuat satu karya mm -hmm. setelah lama-kelamaan dia tiba-tiba vakum lama banget hmm. karena mungkin kesibukan dan lain hal yeah, yeah. kan kita mm -hmm. tidak tahu yeah. nah itu kalau bisa itu harus konsisten lah berkarya-berkarya dari sekian banyak karya nanti pasti ada satu karya yang paling terbaik okay, yang unik ya. gitu. Gitu sih kalau menurut ya. saya. Ya. Benar. <laughs> Tapi kalau dari kacamata aku Pak ya, mungkin anak-anak muda sekarang tuh mencari lagu yang relatable. Jadi kayak ya, gimana? Materi lagunya tuh kayak aku banget gitu. Jadi banyak orang yang ngerasain, ya udah berarti itu yang yang dinikmatin oh, gitu. Oh, contohnya, contohnya ya, Pamungkas, se ya sekarang se Pamungkas, terus gitu. Baskara. Oh iya, India. India India itu kan materi-materinya kan kayak tentang diri sendiri Kayak ya, setiap betul. hari ngapain gitu ya, aja. Ya, ya. kalau dari kaca bulatku ini pak ya. <laughs> <laughs> kita musisi harus punya ciri khas. ya nggak beli bener nggak bener nggak. Ya. maksudnya uh, oh ini dari segi melodi jatet oh avenged ini. <laughs> pasti <Tapi laughs> tahu kan. <Betul. laughs> kalau janjian oh bling ini bling. Ya. Ya. makanya biar cepet tahu kayaknya harus ada ciri khas juga ya belia. Betul. jangan menjiplak orang lain kalau Hindia kan udah gede, gede oh gede, gitu kan. terus kita ngikutin kan Sulit juga, Pak. Gitu, cerita kalau cempreng ya cempreng gitu. <laughs> Setiap musisi punya karakter lah. Mm -hmm, oh iya, mm -hmm. kita karena kebetulan saya vokalis, kita bahas vokalis saja ya. ya. Oh iya, iya. Kalau kita ngomongin vokal gitu, kita kalau kita sudah punya satu karakter mm -hmm. meskipun kita tidak melihat orangnya yang bernyanyi, kita tahu, "Oh, ini suara si A, uh -huh, uh -huh. ini suara si B." Benar, benar. contoh. Ya, usahlah kita jauh-jauh ke nasional, kita di uh -huh. Bali lah dulu. Iya, Dan kita iya. ambil contoh. Vokal Made Gimbal, iya, yeah. kalau kita sudah mendengar vokal Made Gimbal, meskipun kita tidak melihat siapa yang nyanyi, kita pasti bakalan uh, tahu. Um, Ini yeah, vokalnya yeah. beli Made. Iya. kemudian oh ini vokalnya si lolot, nah, uh, uh, ini vokalnya si kiss band nah, seperti uh, itu, ini oh. vokalnya nano biru. Jadi karakter itu yang menjadi satu ciri khas yang akan nantinya mengangkat dan menjadi jati diri dari band itu. Itu sih uh -huh. yang, yang saya lihat gitu yeah. kalau menurut saya. Benar. Tapi saya pengen gini pak, pengen ajak-ajak dikit. Apa pak? Tadi kita tuh dikirimin pak ya dari dari wow, dari namanya tuh udah wow pak. <laughs> ini apa? Wow. <laughs> ini koktail pak ya. Uh, Arak sekarang kan udah dilegalkan di Bali. Itu juga membuka untuk peluang usaha-usaha mikro, mikro untuk membuat inilah semacam kayak produk asli bahwa iya. ini Wah thanks banget ini udah mensupport 26% alkohol. Jadi ini wow banget ini sataya kafe ya. Ya, ya, ya kedai ya kedai yang kedai, ya. bisa dikatakan baru buka. Cuman prospeknya ke depan kayaknya luar biasa. Iya ya, ya, ya benar. Jadi buat kalian para generasi muda yang ya. senang nongkrong gitu ya. ya? Apalagi domisili di Jemberan. Ah ya? mantap. Ini silakan datang ke kedai wow banget. Tempatnya di sangat strategis sekali di pusat kota. Ya. Yaitu di Tugu Jam itu ke barat lagi sedikit di utara jam. Wow banget nama kedainya jadi desainnya itu desain desain yang simpel tapi iya. unik iya pokoknya putih putih lah ya yeah, Instagramable gitu. ya cocok untuk anak-anak yeah. yang mencari foto bagus di Instagram iya nah, yeah. cocok, cocok foto sana coy. cicipi yang ini ini ada dua varian rasa ini Oh, nah. yeah, ya? okay. dan ini blue apa? blue film, blue film. <laughs> <laughs> kita ya, coba ini aja iya, iya, yang iya. biru bro. yang biru nanti di luar mana bro oh kayak koktil ya <laughs> <laughs> wow mm wuhh aromanya <laughs> alkohol bedah aromanya keren banget uh, wow banget kita coba ya nah rasa dagingnya <laughs> bukan asli <laughs> banget dan kalau kalian yang enggak yang yang malas keluar beli atau nerapin social dancing bisa kok ini bisa dipilih ya langsung aja antar linknya antar kita taruh di deskripsi nanti kalian bisa nanya nanya harganya tentang harganya dan varian rasanya bisa dipilih di sana oh yang ini lebih soft pak lebih soft iya yeah. Gitu nggak ini kayaknya ini apa untuk cewek-cewek ya? itu apaan sih cewek-cewek oh, cewe. <laughs> <laughs> emang koktel ini untuk apa ya untuk membuat ini tongkrongan lebih asik bener ngobrol panjang tanpa ada ini itu mm -mm. nggak keluar semua jadi bener <laughs> <Nggak> pure, <laughs> Gak jujur Gak gitu. jujur nggak jujur <laughs> <laughs> dengan ini mm. semua cerita tuh bisa terbongkar nah, <laughs> aib tetangga <laughs> kacamata seorang musisi untuk melihat musik sekarang sekarang kan mungkin lagi hype nya tuh EDM apalagi yeah, yeah. dengan booming Nyala Latih lati bener. denger lagu lati bener, bener, itu, ya, itu kayak uh, selain bener, dia juga mengangkat uh, bahasa daerah men iya bener, bener, bener, bener, bener, bener, sangat luar biasa <laughs> kalau saya ada di ciptaan uh, dua lagu saya yang menggunakan hmm. IDM. Oh, oh, Electric ada. Dance Music yeah, ya. Iya, iya, Ada beberapa Dua lagu kalau nggak salah ya hmm. Saya masukkan itu Saya koordinasi dengan operator uh, Rekaman waktu itu hmm. Beliau yang masukkan Selain IDM Saya campur juga dengan Musik-musik uh, tradisional kayak, Oh, kayak apa? gamelan Gam -gamela. Gong gitu ya Kasih seruling dikit yeah. Wah, Jadi perpaduan antara nuansa tradisional Dengan modern itu Justru itu yang menghasilkan sesuatu yang Seperti ini Wow, banget Iya, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jadi gitu yeah. Menghasilkan sesuatu yang beda Jadi Bilik. di telinga masyarakat Butuh refresh juga Ya, ya. benar Dan juga Apa mungkin Penat dengan Ya musik-musik yang, yang seperti biasa Beredar Sekarang pop, di di, di Collab ya, uh -huh. Dikolaborasikan dengan Nuansa tradisional Di collab dengan uh, nuansa modern kayak IDM yeah, gitu Wow iya. banget ya Wow <laughs> <laughs> <Uo> banget Iya <laughs> pak Gitu sih Berarti itu pandangan dari musisi ya Melihat tren musik IDM zaman sekarang Bener bener. Ya tadi kita kan udah banyak berbicara tentang musik Iya, <tuk> musik Di, di dalam kayaknya, dunia permusikan Iya, kita ribet kalau nggak tahu musik kan <tuk> Iya pak Kita bener. lebih simpel saja pak iya, iya, iya, iya Kita merujuk ke tema Atau iya. Dari percintaannya Agus Peron <tuk> <tuk> Kakak Agus Peron ini Alok, ya. <laughs> dari, dari segi fis, ya kan? Iya. dari segi looks itu gak, gak mengikat banget, tuh, bang. ya, Iya, garis-garis. Iya, iya, iya, iya. garis-garis. Iya, iya, <laughs> soalnya di masyarakat luar kan Iya, status iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. iya. Iya, iya. Kebetulan masih single sih. Wah, single pak? Sosok? Hape apa? Dosen. <laughs> Musisi terkenal. Iya. Kurang apa, cowok? Iya. Itu kalau kita beli KFC, <laughs> paket pelengkap, cowok. <coba. laughs> single, beneran single iya, bener, beli? Bener, bener. Masih single. Oh, oh mana hpnya? <laughs> hpnya mana ini? Masa <laughs> Terakhir pacaran deh, ya. Terakhir Mas, pacaran tuh kapan? yang mm, dua tahun lalu deh. Ya. Oh, lama. <laughs> dua tahun lalu lalu, lalu men saya baru enam bulan sudah <laughs> memberonta-beronta pak ini iya saya pengen nanya ini nih pak Ini berarti kalau udah lama nggak ini berarti kan pilihannya tuh banyak benar-benar ya. pasti, pasti. <laughs> iya, iya. gimana sih kriterianya beli tipe-tipanya kayak gimana sih iya kalau saya, saya, jadi... saya simpel ya semua <laughs> kok gitu ya? ya kata pertama tuh simpel gitu. <laughs> terus baru gini saya harus punya emak ya, lagi. <laughs> kriteria itu, kriteria saya memilih calon pasangan itu 3M ya wow oh, 3M bukan menguras bak mandi, mengubur tempat yeah, iya. ya. bukan itu. Bukan itu. 3M ini, M yang pertama itu menarik oh, oh, menarik Menarik dalam artian tidak harus dia cantik uh -huh. tetapi punya daya tarik Oh, oh good looking iya, yeah. yeah. yeah. cantik <laughs> tidak selalu menarik Oh, oh, ya. oh iya, iya. tapi kalau menarik buat saya udah cantik. Oh. Kalau kita oh, udah okay. menarik ya kita tertarik untuk untuk memilikinya. ini yeah, yeah. Hmm. Jadi yang pertama menarik. Menarik. Ya, M, -M pertama. M, M kedua. Pertama. M kedua. M yang kedua matang. Oke. Oh. Matang. Oh, matang, matang, matang, lah masa <laughs> kalau <laughs> anak kecil kan bedupil eh. <laughs> harus matang, ya iya. matang, oke okay, matang, matang Dimananya? dalam artian kalau pikirnya udah dewasa oh, tidak okay. lagi kekanak-kanakan yeah. bisa merencanakan dan memplanning sesuatu ke depan yang lebih baik, oke okay. matang M yang terakhir, ke iya ini ini, mapan, oh, oh, mapan, mapan. <laughs> Jangan negatif iya, ya iya, iya, iya. mapan dalam artian bukan berarti dia harus harus harus kaya hmm. Tidak Paling tidak dia punya pekerjaan Oh iya. Artinya ada pegangan buat dia iya. Dan pegangan buat saya jadi kita padukan itulah satu keluarga oh Oke. untuk menata masa depan ya yang cerah iya 3M iya tolong ya cok <laughs> cok co disana dicatat dicatat dicata, dicata, 3M mengubur <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <mumur. laughs> jadi kalau mau DM <laughs> beli iya beli Ghost tuh beli aku udah 3M nih <laughs> iya bisa bisa Con isi contohnya ya iya iya DM ke keterangan contoh keterangan contoh gitu pasti diterima pasti anda diterima iya Aduh oh, ini iya. Harus 3M ya CD. Karena kan setiap orang tuh Mempunyai kriteria sendiri pak iya, Kayak pak. saya contohnya iya. kan Saya tuh harus sesuai sifat iya. gitu Baru saya bisa klop gitu ah, Anda itu. juga kan gitu oh, oh gitu pak anda pak Iya Kemarin cerita Katanya anda harus kayak Big Bob gitu gak ya Oh itu hanya gini <laughs> Kiasan <laughs> Tapi sejauh dua tahun ini Ada yang pernah Dapet 3M itu beli <laughs> Kalau M pertama Ada sudah uh -uh. M yang kedua Matang uh, Nah ini Nah, nah ini matang. sulit <laughs> Yang saya sulit dapatkan itu M yang kedua, oh, yang kedua. Matang, matang ya, dalam artian pola pikir udah dewasa oh, iya. Sekedar M pertama menarik dan M terakhir yang mapan ya, ya. Artinya mapan artinya dia gak harus kaya paling tidak dia punya ya, dia pekerjaan Udah mandiri lah Ya udah mandiri ikut bekerja juga ya. Itu oh. pernah saya dapatkan cuman M yang kedua kedua ini. Oh, oh, iya. berarti lebih kepribadian hmm. ya Yes. Oh. Karena bagi kedua. saya menikah itu bukan ajang main-main. Oh iya, iya. Prinsip saya menikah tepat, bukan menikah cepat. Wah, wow. yeah. <laughs> bener. Ya, tapi, <laughs> iya. Kan teman-teman keruk kru kita, eh. yes. iya. Gitu kan, tapi sulit nggak beli nyari orang gitu tuh beli. Kayaknya sulit sih beli. Sulit sih memang. Uh -huh. Cuman butuh kesabaran. Hmm. Oh iya iya, kesabaran. Vida, Kunci. Kayak apa ya? Kayak kita di kampus, nguji mahasiswa skripsi harus diuji dulu lah. Isi, ini ini gimana sampelnya? Gimana populasinya? Gimana? Wah, ketawa isi populasi hipotesisnya. Gimana? Oh ya kita menarik kalau ini pak tarik ke belakang kita throwback sebelum uh, ada 2 tahun iya kenapa bisa putus? oh my god hahaha <laughs> <laughs> hanya dicatat tangan lagi iya, nih Bli Eklusif iya nih. nih gak semua orang tahu loh dibalik asmaranya Gus Peron iya. gimana? <laughs> ini ngomong-ngomong Van ya berapa tahun sih Bli? pacaran yang dulu tuh kurang ah. lebih pernah sih pacaran sampai dua setengah tahun itu setengah lama tahun. lumayan lama. yang sebelum ini dulu masih masih kuliah oh masih kuliah, kuliah. Kalau yang waktu yang dua tahun yang lalu ini uh -uh. dua tahun kurang kenapa <laughs> bisa putus <laughs> uh, ini kurang ada kecocokan oh iya iya uh, iya, iya, iya. <laughs> <laughs> itu kelisah aslinya Pak. <laughs> iya mencoba memahami konsep itu Pak. iya kan <laughs> maksudnya nggak mungkin dong kurang kecocok mungkin gara-gara gimana beli ya kepribadian kepribadian pasti iya, yang kedua itu, oh, itu mantang, mantang itu kalau secara pekerjaan mapan itu dia udah hmm. uh -huh. menarik apalagi dia sangat menarik uh -huh. cuman yang kedua itu yang kedua matang matangnya iya ya, bener karena salah memilih gitu pak ya hmm. nanti kalau nggak matang nanti dia nggak bisa menyamu bryo kalau di Bali ya gak, beli ya ngayah gitu nanti iya aku jijik gitu kayak gitu lah <laughs> ya kayak benar. Oh, kan iya. kebanyakan gitu sekarang siapa tahu bentrok dengan mertua gitu ya beliau ya. <laughs> makanya bener ini beli Gus nih ini dengan tepat. Iya, tepat, bukan cepat. Oke, oke. Hanya JNE yang cepat. <laughs> <laughs> kok JNE kurir, kurir ya, yang cepat. Ya ya. <laughs> <laughs> <laughs> gitu Itu Pak. Gimana lagi Pak? lagi, kayaknya kita udah iya. udah ya, gak bisa ya, dikurang, udah lagi. Udah, <laughs> <laughs> udah tentang kriterianya iya, tadi bener. ya. Benar ya, pokoknya temen-temen lah ya. untuk mm -hmm. cewek-cewek yang tertarik <laughs> Anda harus 3 M dulu. Tolong ya, tiga M lah, menguras, <laughs> mengubur, <laughs> menimbun <laughs> uh, Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kalau kalian pengen uh, mendapat insight baru, benar tentang musik ataupun tentang suara dari orang-orang yang Iya, dan, dan jangan lupa juga buat subscribe channelnya beli Agus Veron channelnya Agus Veron iya. bisa di subscribe iya ditunggu subscribe nya ya iya. satu subscribe dari kalian itu sangat mendukung channel saya dan nah. Membangkitkan gairah untuk berkarya Bener anyway, sekali <laughs> Bener Nanti linknya kita taruh di deskripsi okay. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram Kita di eh, Catatan underscore kaki Ini 4 men Dan jangan lupa buat follow Instagram Instagram <laughs> <kakak>. Agus, <laughs> <laughs> Agus underscore Veron underscore <laughs> Musisi Jemberana Tanpa terkecuali Wow banget Iya Wow banget Oke ya Terima kasih nama saya Fanny Saya Gus Chris saya Agus Veron. Untuk diri dari hadapan Anda, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.